Assalamualaikum sahabat Wakaf. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya berada di dusun Sukurame, desa Mangunan, kecamatan Binggo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Para Wakaf yang dirahmati Allah, hari ini saya datang ke sini ingin melihat perkembangan uh, proyek dari pembangunan proyek Wakaf sana air bersih di desa ini. Mari kita lihat apa saja yang telah dilakukan. Sahabat wakaf yang dihormati Allah, saat ini saya berada di tepat di atas sumur bor yang telah dilakukan oleh uh, tim dari BWA. Hari Alhamdulillah, uh, pengeboran ini telah uh, dilakukan dalam, dengan kedalaman uh, 100 meter dan alhamdulillah air sudah bisa mengalir, sudah bisa mengalir di bak yang berada di atas sana. Inilah instalasi listrik yang terpasang untuk menghidupkan sumur bol, pompa sumur bor sebesar 2200 watt Mudah-mudahan Instalasi listrik ini bisa dimanfaatkan bisa lancar dalam menghidupkan pompanya Tentu ini berkat bantuan dari para sahabat wakaf sekalian Saya sudah berada di depan bak penampungan yang digunakan untuk menampung air dari sumur bor Alhamdulillah bak ini sudah selesai dibangun dengan ukuran 4x4 meter dengan tinggi 1,5 meter Insya Allah bak ini bisa untuk kemudian menampung sebesar 24 kubik air kemudian Alhamdulillah bak, uh, atap bak juga sudah terpasang, atap ini berfungsi untuk melindungi bak agar air tidak tercemar tidak dimasuki oleh benda-benda asing yang akan mengotori air tersebut. Mudah-mudahan eh, hasil dari pembangunan ini mampu menjadi pahala terbaik bagi para sahabat wakaf sekalian.